Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ingat ya. Kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. <tentara> eh, Nusa? Kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi. Eh. Uh, uh, itu. Uh, biasa. Uh, gak apa-apa Tante. Hmm?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 Seratus sembilan Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Oh Jadilah suruhlah orang Aku yang bawa serta jangan pedulikan orang-orang yang orang bawa tahu. Aku harus bawa tahu. Aku harus bawa tahu. Aku harus bawa tahu. nih, harus bawa tahu